Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bina'mihi katsirah dhahiratan wa batimatan Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyidu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad amma batu alhamdulillah bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah kita berterima kasih kepada Allah karena kita Diberi banyak nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita itu wajib untuk bersyukur sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah itu mempunyai karunia yang sangat besar kepada manusia hanya saja walaqina aksaron nasla yaskurun banyak di antara manusia itu tidak bersyukur tidak pandai bersyukur tidak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala sehat kuat sempat longgar itu adalah nikmat yang luar biasa bersyukur kepada Allah itu artinya mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu supaya menjadikan dirinya itu bertambah dekat kepada Allah bertambah ingat kepada Allah dan bertambah dalam hal taat dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala kalau kita ini diberi nikmat sehat kuat sempat dan nikmat-nikmat dunia tidak menjadikan kita ini bertambah ingat kepada Allah tidak menjadikan kita ini bertambah dekatnya kita kepada Allah, tidak menjadikan kita itu bersyukur, tidak menjadikan kita itu tambah taat ibadahnya kepada Allah, berarti kita ini belum bisa bersyukur, tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi diberi nikmat oleh Allah berupa iman Islam yang wajib untuk kita syukuri kita kenali Islam kita pelajari Islam kemudian kita amalkan amal-amal Islam itulah cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala tapi Allah sudah bilang di dalam Al-Qur'an walaqinna nas la yaskurun tapi kebanyakan dari manusia tidak pandai untuk bersyukur kepada Allah taala. Baiklah Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan hadis nomor 16. Wa ani Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda, ida tubiul ihabu apabila kulit itu telah disamak, alhibab alihab itu kulit yang belum disamak, jilid eh, di sini dikatakan al, al hab itu kulit yang belum disama. Jadi kalau kulit yang belum disama itu sudah disama. Ida ihabu. Apabila kulit ya, itu telah disama. Jadi ihab itu jildul hayawan kabelah ayu tebak kulit binatang yang sebelumnya itu belum disamak, disama disamak nah. disama itu dibersihkan kotoran-kotorannya baunya disisihkan jadi kalau kulit itu sudah disama fakot de tohuro maka sungguh ia telah suci atau bersih Afrojahul muslim Wa'indal Arba'ah Menurut imam 4 4 Selain daripada ini, imam muslim ini Ayyuma iha bin tubihu, Menggunakan kata-kata ayuma bukan hida Di saja artinya di mana saja kalau diita di atas apabila kalau ayuma itu mana saja atau apa saja dari kulit thufiha yang telah disamak itu menjadi bersih atau suci hukumnya karena berkaitan dengan masalah kulit disamak hadis berikutnya wa'an salamata ibnil muhaddiq radhiyallahu anhu qala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di babu juludil maitah Disamaknya kulit bangkai Itu tuhuruha Itu sebagai sucinya Jadi kesuciannya kulit mayit, kulit bangkai Itu kalau disamak Sahahu Ibnu Hibban Satu hadis lagi Wa'an Maymunah radhiyallahu anha qalat berkata Maymunah Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah lewat melewati isyatin ada seekor kambing Ya yang mereka menyeretnya, Jadi mereka membawa sambil menyeret kambing. Apa lalu Rasulullah berkata, "La akhtum iha baha. seandainya kalian ambil itu kulitnya, Jadi kalian ambil itu kulitnya itu ambilun." pergunakan kulitnya itu, kulit kambing yang diceret. Faqollu, mereka menjawab, innaha maitatun, sesungguhnya dia itu bangkai mait ya Rasulullah. Faqollah, Rasulullah menjawab, yutohhiruha al-ma'u wal-qaradu akan membersihkannya air dan daun salam sebagian mengatakan bijinya salam teman, -teman. Bagian mengatakan pakai daunnya akhrajahu abu dawud wa nasayyu damah <tuh> sekalian dari hadis ini dari tiga hadis yang kita baca ini pertama hadis Ibnu Abbas itu menunjukkan keumuman dalil yang menunjukkan bahwa kulit apa saja dari binatang yang telah disamak disama itu proses pembersihan Pak jadi dihilangkan kotoran-kotorannya, dihilangkan bau-baunya, kemudian menjadi bersih. Kalau melalui proses pembersihan yang seperti itu, maka dalil dari Ibnu Abbas yang pertama tadi itu hukum dari mempergunakan kulit tadi itu suci, jadi boleh untuk dimanfaatkan. Di kulit kita ketahui manfaatnya, kita bisa digunakan untuk makanan, dan untuk kerupuk juga bisa. Untuk yang bermanfaat dari keperluan tubuh kita sebagai lebok, baju juga bisa, pakaian atau sebagai virus. Iras karpet atau sajadah dari kulit, baju dari kulit, bisa digunakan sebagai sepatu dari kulit atau wadah-wadah. Kalau orang-orang dulu biasa kulit kambing disuwam diproses dikoweringkan kemudian bisa dipakai ina, wadah untuk mandi itu ceting bisa dari kulit. Atau dipakai wadah untuk makan Makanan dari kulit Bisa Jadi Kalau itu sudah disama Maka suci Walaupun Asalnya Dari binatang Yang kedudukannya Sebagai bangkai Kalau dagingnya Bangkai itu hukumnya Haram Tidak boleh yang boleh ini adalah kulitnya. Tetapi kalau sudah sama karena asalnya sudah bangkai ya tidak untuk dikonsumsi. Bukan untuk dikonsumsi karena asalnya dari bang bangkai ya dimanfaatkan minal istia malat untuk kepentingan-kepentingan dan keperluan-keperluan yang dibutuhkan kalau di hadis pertama ini menunjukkan keumuman min hayawatin tohir fil hayah dari binatang yang asalnya suci bersih pada hidupnya au tohir, atau yang tidak bersih misalnya bangkai kemudian hadis yang kedua dari salamah bin al -muhab, muhabdik itu menunjukkan ala jadi dengan adanya menyamak, pembersihan tadi, disamak tadi itu, menjadikan bersih atau suci kulitnya bangkai. kulitnya bangkai. nah kemudian di hadis yang ketiga dari Maimunah juga menunjukkan bahwa disamaknya kulit, disamaknya kulit itu itu menjadi pembersih dari kulit kambing yang bangkai tadi yang di Rasulullah lewat itu mendapati orang-orang itu sama menyeret bangkai kambing itu atau bangkai-bangkai yang semisal selain kambing dari binatang-binatang yang halal untuk dimakannya, nah itu boleh jadi keberadaan bangkai yang di dalam Al-Quran itu, hurriman alaihumul mayatatu, wadamu, dan seterusnya. Itu bangkai yang, yang dimasukkan di situ, ya bangkai untuk dimakan. Itu tidak boleh, walaupun masih segar, baru mati. Bangkai yang kematiannya itu dengan sendirinya, apakah dia terjatuh, apakah dia boleh kecetet mati, atau keceklok mati, atau saling tukaran dengan sesama apa binatang, kemudian salah satunya mati itu bangkai, atau disebut juga bangkai yang penyembelihannya itu gurih masruah, gurih nah, masruah. Jadi penyembelihannya itu tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, itu juga kedudukannya sebagai bangke. Ini misalnya ada sapi kecemplung sumur, kemudian kita tarik, waktu kita tarik kemudian di atas sudah mati baru kemudian kita sembelih. darahnya kan masih keluar, kan gitu saya kan masih keluar. Deh. Nah kemudian walaupun masih segar, hukumnya tetap bangkai, nah, karena kematiannya eh, tidak sesuai dengan syari syariat. Nah tetapi dalam kaitan hadis yang terakhir tadi, boleh memanfaatkan, boleh mempergunakan kulit dari binatang yang. Binatang itu hukumnya halal asalnya untuk dimakan, teman-teman Seperti tadi kambing itu kan karena kambing itu halal. Dia menjadi bangkai. Nah, kulitnya itu boleh dimanfaatkan asalkan asalkan disamak terlebih terlebih dahulu. Jadi disamak terlebih dahulu. Nah, karena ini diperbolehkan sehingga mempergunakan kulit untuk kepentingan apa-apa saja selain tadi yang dimakan, karena asalnya dari bangkai tidak boleh dimakan dimanfaatkan untuk perabot rumah tangga atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain untuk wadah, untuk gelas, untuk piring, untuk untuk perkakas, nonton, nonton itu boleh untuk dimanfaatkan itu dikarenakan ada nas, ada istisna ada pengecualian pemulihan sama sebagian dari kalangan kita ada yang kurang srek ketika memanfaatkan sesuatu yang kotor padahal asalnya juga boleh sesuatu yang kotor belum tentu tidak boleh dimanfaatkan boleh, seperti kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran unta, boleh untuk dimanfaatkan, jual beli kotoran unta boleh apa tidak, jual beli kotoran kambing boleh apa tidak, sekarang malah bernilai ada kimatul mal, ada harga dari harta kotoran-kotoran itu, untuk mereka yang penggemar lopon itu bunga-bunga pertanian sangat membutuhkan kotoran-kotoran itu untuk kepentingan dan keperluannya itu nah kalau misalnya gratis misalnya diambil terus diambil terus nih, akhirnya sebagian orang berpikir halnya gratis terus laksesinteng sendorakumanan <guluh> misalnya gimana nih kalau kamu jual kamu beli saja atau kamu jual saja nah? boleh jual beli itu jangankan demikian bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah sesuatu yang asalnya meskipun itu kotor dari binatang-binatang yang halal itu kalau memang itu menjadi kebutuhan untuk konsumsi boleh untuk dimakan, boleh untuk diminum contohnya air kencingnya untar air kencingnya binatang onta ini boleh untuk dimakan, boleh untuk diminum lepurun karena di sebagian hadis diriwatkan oleh Imam Bukhari ya, itu ada kasus tawanan perang ya, masuk Islam juga kemudian mengadu kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kami ini gerges, kami ini sakit ini, kami ini tidak enak badan maka Rasulullah SAW memberikan solusi, kamu datangi tempat kandang unta sana, kamu di sana ada petugasnya, kamu minta minum di sana, beberapa hari di sana minumlah air kencingnya unta dengan susunya unta ternyata betul beberapa beberapa hari di sana, minum air kencingnya unta kemudian dicampur dengan susunya unta akhirnya menjadi sehat menjadi sehat tetapi sesudah itu berkhianat akhirnya penggembala untanya itu dibunuh kemudian unta-unta itu dibawa lari yang pada akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah mengirim para sahabat anhum dikirim untuk mencari sejak mereka sampai akhirnya mereka itu ditangkap nonton itu jadi mereka diberi hukuman yang pantas. Pertama, murtad. Yang kedua, pembunuh. Yang ketiga, mengambil hak milik kaum, mus, kaum muslimin. Hukumannya nama, sangat keras sekali. Ini? Hukumannya sangat keras. Itu akan kita dapati dalam kitab Soheh Bukhari kalau orangmu mendengar hukumannya ini uh kelihatan kejam karena melihat kejamnya hukuman tidak melihat jahatnya kejahatan yang dilakukan oleh ini orang-orang ini nah itu diantaranya jadi sesuatu yang kotor itu bisa dimanfaatkan asalkan ada nas di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa termasuk yang disebutkan di dalam hati ini bangkai, bisa diambil manfaatnya bisa dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan maka boleh untuk dipergunakan termasuk juga diperjual belikan itu juga boleh Asalkan kulit bangkai tadi itu dihilangkan dulu baunya dihilangkan dulu sesuatu yang merusak kotoran-kotorannya. Nah, ada keterangan apakah itu dengan daun salam itu daunnya atau bijinya atau dengan kusur rumah sesuatu yang lain dari kulit Delima. di sini dikatakan kusur rumah itu kulitnya delima itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk menyamak atau yang lain sesuatu yang lain yang bisa dipergunakan untuk membersihkan dari kulit bangkai tersebut yang bisa untuk mensucikan yang bisa untuk membersihkan ini Tujuannya adalah supaya kita tidak ragu-ragu dengan perkara yang ada pembolehan dan pengecualian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Nanti juga akan kita temukan dari hati-hati caleg -hati lain perkara-perkara yang tidak boleh, perkara-perkara yang diharamkan hukumnya tidak boleh dimanfaatkan karena tidak ada dalil pembolehan. Contohnya adalah komer. Kalau ini kan ada pembolehan dari Nabi, kalau Homer pernah datang kepada Rasulullah SAW ketika turunnya Homer itu, Homer diharamkan dalam Surat Al-Ma'idah itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nak kala bolehkah kita pergunakan, kita manfaatkan Homer itu sebagai cuka, Nabi sebagai cuka ya Rasulullah. Lah, Rasulullah menjawab, "Lah. Kan bisa saja khomer itu diproses ulang, kemudian dihilangkan khomernya, menjadi bersih, menjadi suci sama seperti awalnya. Itu bisa atau dimanfaatkan sebagai cuka itu." Tetapi Rasulullah sallallahu menjawab, "Tidak boleh. Sesuatu yang asalnya haram tidak boleh untuk di dimanfaatkan dimakan kalau cuka itu dimanfaatkan kalau ini tidak di kalau cuka tadi itu dimakan dikonsumsi untuk kepentingan kepentingan konsumsi sedangkan untuk yang kulit kulit ini tadi yang diproses sama ini eh, diperbolehkan eh, untuk memanfaatkannya itu bukan untuk dimakan tapi dimanfaatkan kepentingan kepentingan yang masalah yang lain Tentunya dari binatang yang asal hukumnya itu halal, bukan dari binatang yang asal hukumnya haram. Nah, seperti kulit buaya atau kulit macan atau kulit nih, uh, ular. Uh. Jadi bukan dari binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bapak-Ibu Muslimin Rahimahullah, beberapa hadis ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aku luku lihada wa wa